Yalah dunia 1930, Uruguay, runner-up Argentina, dan di tempat ketiga Amerika Serikat. Yalah dunia 1934, Italia, runner-up Republik Ceko, dan di tempat ketiga Jerman. Yala dunia 1938, Italia, runner-up Hungaria, dan di tempat ketiga Brazil. Yala dunia 1942, tidak diselenggarakan. Yala dunia 1946, lagi-lagi tidak diselenggarakan. Yala dunia 1950, Uruguay, runner-up Brazil, dan di tempat ketiga Swedia. Ialah dunia 1954, Jerman, runner-up Hungaria, dan di tempat ketiga Austria. Ialah dunia 1958, Brazil, runner-up Swedia, dan di tempat ketiga Prancis. Ialah dunia 1962, Brazil, runner-up Republik Ceko, dan di tempat ketiga Chile. Yala dunia 1966, Inggris runner-up Jerman, dan di tempat ketiga Portugal. Yala dunia 1970, Brazil, runner-up Italia, dan di tempat ketiga Jerman. Yala dunia 1974, Jerman, runner-up Belanda, dan di tempat ketiga Polandia. Yala dunia 1978, Argentina, runner up Belanda, dan di tempat ketiga Brazil. Yala dunia 1982, Italia, runner up Jerman, dan di tempat ketiga Polandia. Yala dunia 1986, Argentina, runner up Jerman, dan di tempat ketiga Prancis. Yala dunia 1990, Jerman, runner up Argentina. Dan di tempat ketiga Italia ialah dunia 1994 Brazil runner-up Italia, dan di tempat ketiga Swedia Piala dunia 1998 Prancis runner-up Brazil, dan di tempat ketiga Kroasia Piala dunia 2002 Brazil runner-up Jerman, dan di tempat ketiga Turki. Ialah dunia 2006 Italia runner-up Prancis, dan di tempat ketiga Jerman ialah dunia 2010 Spanyol runner-up Belanda, dan di tempat ketiga Jerman ialah dunia 2014 Jerman runner-up Argentina, dan di tempat ketiga Belanda ialah dunia 2018 Prancis runner-up Kroasia, dan di tempat ketiga Belgia. Siapakah yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2022 Qatar? Kita tunggu dan saksikan timnas Kroasia, timnas Argentina, timnas Maroko, dan timnas Prancis. Itulah ulasan-ulasan juara Piala Dunia dari tahun 1930 sampai 2022. <tik>